rongan ini dikatakan sebagai pusat dari berbagai penampakan. Aku juga nggak ngerti maksudnya apa. Mungkin ada penampakan kuntilanak, pocong semuanya ada di situ. Kita tadaklah tahu mana yang benar kecuali kita komunikasi face to face sama dia. Dibunuhnya itu pakai sebilah batu diketok-ketok di lehernya, bukan diketok-ketok di dipukul-pukul, ditebas lah sampai lehernya itu putus. Halo aku Virginia Angel, Ni hari aku akan membahas mengenai tempat yang identik dengan cahaya lampu yang minim alias remang-remang kalau siang kita lewatin rasanya tuh enak aja adem tapi kalau udah malam rasanya tuh udah agak berbeda apakah itu? Terowongan, ya kali ini aku akan membahas terowongan-terowongan horor yang terkenal sebagai urban legend atau kerap kali dipercaya oleh masyarakat mempunyai cerita mistis dan angker huh? Dan aku akan ceritakan terowongan-terowongan itu nggak cuma dari satu negara Tapi aku akan ceritakan dari negara yang berbeda juga Oke simak terus, mari kita mulai Yang pertama, itu ada yang namanya Screaming Tunnel. Screaming Tunnel ini terletak di sudut barat laut dari Air Terjun Niagara, Ontario, Kanada. Tempat ini sering dianggap sebagai terowongan kereta api, padahal awalnya tempat ini tuh dibangun hanya sebagai saluran drainase sehingga air bisa keluar dari lahan pertanian. Jadi, air mengalir terus turun ke lembah. Dan tempat ini tuh dijadikan petani sebagai tempat buat ngangkut barang dan hewan secara aman. Gimana sih ngomongnya? Jadi petani itu menggunakan terowongan ini buat ngangkat barang dan hewan secara aman. Kok secara mesti Dengan aman. Kenapa lah namanya screaming tunnel? Nah, ayo kenapa? tebaklah Satu waga karena sejumlah orang mengaku kalau mereka tuh pernah mendengar teriakan misterius dari dalam terowongan itu. Jadi di terowongan itu dihuni oleh arwah gadis muda yang dipercaya sama masyarakat dia udah tinggal di situ sangat amat lama. Dia di situ ada penyebabnya, tapi banyak versi. Kita tadaklah tahu mana yang benar kecuali kita komunikasi face to face sama dia. Ada tiga versi. Dia kenapa bisa meninggal dan menjadi arwah penasaran di situ? Versi yang pertama mengatakan bahwa ia adalah korban pembunuhan. Versi kedua, dia itu meninggal karena dibakar oleh ayahnya sendiri. Dan yang versi ketiga, ada yang mengatakan kalau dia itu korban pemerkosaan, terus dibunuh di terowongan itu, dan dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Emang sadis ya, manusia? Adapun pantangan... Jadi orang itu nggak boleh menyalakan korek api pada malam hari di dalam terowongan itu. Kenapa? Karena ketika kamu menyalakan api, eh, menyalakan api, menyalakan korek api, hembusan angin akan datang melewati terowongan itu, terus akan memadamkan api yang kalian nyalakan dari korek api. Bahasa Indonesiaku. Terus akan disusul dengan suara jeritan yang memilukan dari seorang gadis muda. Jadi bisa dikatakan hantu itu mungkin trauma kali ya Inilah yang membuat para pencari hantu tertarik untuk ke terowongan menjerit tersebut Kalau aku, enggak lah aku di rumah aja Skip Yang kedua ada hair castle Dia adalah terowongan kanal yang terletak di, bentar, di kids grove Tavoshir Inggris, susahnya disebut Terowongan itu terdiri dari dua terowongan yang secara struktur itu terpisah Namun berhubungan Yaitu terowongan Brinley sama terowongan Telford Kalau terowongan Telford itu masih aktif digunakan untuk mengangkut barang dengan perahu Kalau yang terowongan satunya lagi itu udah lama nggak digunakan Menurut kisah yang beredar, salah satu terowongan di hair castle ini pernah ada satu wanita yang meninggal karena terpenggal, jadi dibunuh dan dibunuhnya juga sadis ya, dibunuhnya itu pakai sedila batu tuh diketok-ketok di lehernya, bukan diketok-ketok dipukul-pukul, ditebas lah sampai lehernya itu putus, kepala sama badannya itu terpisah dan dari situlah arwahnya menjadi arwah penasaran, penuh dendam, benci, marah, dia di situ pun sering menghantui orang-orang yang melewati salah satu terowongan di sana. Kadang dia menampakkan wujud wanita tanpa kepala karena juga berwujud kuda. Penduduk setempat meyakini adanya penampakan dari arwah wanita itu tuh sebagai peringatan kalau di area terowongan hair Castle itu bakal ada bencana. Pernah ada cerita beberapa perahu yang mengangkut barang melewati salah satu terowongan di hair Castle itu ada yang menghilang secara tiba-tiba dari area terowongan. Sehingga banyak banget dari perahu-perahu untuk saat ini tuh memilih jalur air memutar untuk menghindari terowongan di Hair Telfer ini. Ada salah satu sumber, aku baca, dibilang kalau salah satu terowongan di sana, terowongan Telfer itu masih digunakan sampai saat ini oleh perahu kanal. Tetapi lebarnya itu sempit. Jadi kalau misalnya kita ke sana, paling kita nunggu dulu perahu lewat baru kita yang lewat. Terus dia bilang, "Tentu ini merupakan pengalaman unik," katanya. Oke, sekali lagi mending kita di rumah aja, mending ke taman depan kompleks gak usah ngadi-ngadi ke sana. Yang ketiga, Belchen, yaitu terowongan yang ada di Swiss dan merupakan bagian dari jalan raya. Terowongan ini tuh menghubungkan wilayah Basel sama Chiasso. Nah disitu dipercaya ada arwah wanita tua yang menggunakan baju putih Ia seringkali menampakkan diri di depan pengemudi Sehingga pengemudinya itu kaget Terus mereka mengalami kecelakaan Nah cerita dari terowongan ini nggak terlalu panjang ya Intinya nenek ini dulunya itu pernah dibilangnya itu berkendara sama dua orang yang berbeda Dalam satu kendaraan Terus nenek ini tuh dibunuh dengan sadis Sehingga nenek ini meninggal di area dekat terowongan Akhirnya ia seringkali mengganggu pengemudi yang sedang melewati terowongan tersebut Dan kadang nenek ini tuh ngajak bicara hey. Oke okay, out of context sedikit ya Aku tuh paling ngeri tau ada arwah-arwah nenek gitu Apalagi salah satu video yang aku pernah lihat dan aku benar-benar takut sampai sekarang itu video yang ini nih Jadi nenek ini kayak keluar dari lift itu tuh selalu bikin aku merinding video yang itu, ngeri gitu bayangin kalau misalnya kau diikutin sama nenek-nenek di belakang, itu tuh kayak serem banget. Nah ini yang seru nih dari negara kita Indonesia yang paling ditunggu-tunggu ya, kalau Indonesia mah segala-galanya ada. Terowongan Sasak Saat adalah terowongan yang terletak di Jawa Barat dan terowongan itu dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Terowongan ini tuh udah tergolong sangat tua ya karena ya dibangun pada tahun 1902-1903an bayangin Tapi ya terowongan ini masih aktif sampai sekarang di Indonesia dan terowongan ini tuh katanya angker karena ada yang menguasai jadi kala itu ribuan pekerja yang dikerjakan secara paksa untuk membangun terowongan tersebut mereka itu mengalami penyiksaan Ya gimana ya kerja paksa pokoknya mereka lapar dan ada yang meninggal sehingga mayat-mayat dari mereka yang meninggal itu dikubur sekitar terowongan atau area terowongan tersebut Kadang penduduk setempat itu bilang pernah mendengar suara merintih dan pernah dengar orang kayak getok batu gitu, kayak lagi kerja. Karena hal tersebut, tiap tahun warga pun memberikan sesajen berupa domba yang akan disembelih dekat terowongan. Supaya itu tuh untuk menolak bala agar arwah-arwah gentayangan itu tidak mengganggu. Walaupun ya terowongan ini tuh terkenal akan cerita mistisnya, tapi kita tetap harus tahu juga bahwa terowongan ini punya kelebihan. Jadi pada masa itu terowongan ini tuh dibangun dengan ketelitian super-super tinggi sehingga terowongan ini masih kokoh dan bisa aktif sampai sekarang. Yang terakhir ada terowongan Kyotaki. Dari namanya aja mungkin kalian udah bisa nebak ya di mana terowongan ini berada. Oke, terowongan Kyotaki itu berada di negara Jepang. Terowongan ini dikatakan sebagai pusat dari berbagai penampakan. Aku juga nggak ngerti maksudnya apa. Mungkin ada penampakan kuti pocong semuanya ada di situ. Aku juga nggak ngerti. Diklaim terowongan ini dibangun oleh pekerja atau budak yang dipekerjakan secara paksa tanpa upah. Jadi kalian pasti udah tahu lah ya korban-korban kerja paksa itu bakal endingnya seperti apa kelaparan, capek, tak berdaya, bahkan yang paling maksimal itu meninggal di situ juga saat pembangunan. Ada juga pekerja yang dieksekusi di situ. Dari mereka yang meninggal itu dikubur di area dekat terowongan juga sehingga arwah-arwah tersebut ya gentayangan atau ada di terowongan itu sampai sekarang. Dikatakan terowongan ini tuh punya panjang 444 meter yang dimana angka 4 itu dipercaya pembacaannya si itu mati Dan terowongan ini pun terkadang dijadikan tempat untuk bunuh diri bagi mereka yang berada pada jalan yang salah Segala-gala jeritan, penampakan cewek yang melompat ke atas Lari-lari di sekitar terowongan Dan kadang ada yang bilang Mereka itu kalau lewatin terowongan tersebut tuh pusing mual Terus juga ada yang bilang Kalau lewatin terowongan itu di siang sama malam hari tuh Panjangnya beda Mau ke situ? Enggak usah lah di Indonesia banyak Sebenarnya ya Cerita-cerita mistis tiap terowongannya aku sampaikan tadi itu hampir-hampir sama. Ada penampakan arwah dan arwah itu bisa stay di sana karena ada beberapa hal yang terjadi semasa hidupnya sehingga mereka berakhir di terowongan tersebut. Dan ya kita tak perlu lah ya kayak membandingkan mana yang paling angker, mana yang paling seram dari terowongan-terowongan yang udah aku sampaikan tadi. Sebenarnya video kali ini aku sampaikan cuma pengen tahu aja, ternyata ada loh. Urban legend mengenai terowongan angker di tiap negara, walaupun ada beberapa negara yang mungkin tidak ada. Semoga kita semua bisa memetik sesuatu yang positif dari topik kali ini. Kita nggak usah yang aneh-aneh mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri atau sejenisnya. Udah itu nggak perlu ya. Kita harus tetap ada di jalan yang benar. Jangan aneh-aneh lah, pokoknya. Dan kalau misalnya kalian ingin melakukan perjalanan yang jauh ataupun dekat, berdoalah pada yang maha kuasa agar dilindungi di perjalanan. Aku Virginia Angel, terima kasih udah nyimak and see you, bye bye!